Mobil sudah di mana sekarang. Please make sure nggak ada barang bukti foto atau video di manapun di jalan, oke? Okay? Gak perlu pakai towing, gaspol aja. Memang kalian bisa lakuin itu semua?